Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua yang ada di muka bumi ini. <laughs> Oke, okay, kembali lagi, ya, share ke Mas El di hari ini. Karena hari ini kita akan melanjutkan lagi game Evo West New Game Plus, plus, plus, plus. Oke, okay, yeah. jadi kita kemarin udah, eh, uh, tuh ya, lanjut ya. Kita lihat ini, hari ini misinya apa? Let's go, let's go, let's go. Hmm. Oke. Okay. karena ini kadang-kadang suka ada nah tuh, itu guys, oke, okay. nih misi baru nih. Wow, oh, ini kayak tumpukan apa itu? Burung itu burung bangkai ya, di atasnya. Berapa-berapa objek update find the way to the transition. Oke, kita akan coba menghentikan peredaran zombie-zombie karena katanya zombie itu eh zombie itu ya zombie dan monster apalah itu namanya vampires uh, melewat uh itu banteng guys kebok-kebok guys sapi nih yang tadi di depan tuh oke okay, jadi pada hantu monster monster itu ternyata ber menggunakan transportasi kereta guys menyebarkan virus menyebarkan oh, apa virus dan rasa takut woi oh, yeah. Dari sini bentar tadi kayaknya ada yang gue lewatin ya. Apa enggak? Oh, bukan deh. Ini tempatnya gede ya, guys. Gue suka kedur jalan sini Enggak ada peta sih, jadi kita nyasar-nyasar. Ini kayak ada jalan ya, padahal kagak. Tuh, apa coba? Oh. Oke, okay, lanjut. Let's go kosong enggak ada oke okay. Oke okay. beri charge oops oke, oh, oke okay. mengenalkan musuh baru Oh ini nggak bisa disedat sama listrik nah oh, coboy oh, oh you don't match me hmm ini loh, oh, masih hidup. Good pada datang tuh. Wow, oh no! Wow, wow, wow! sekali, saudara-saudara. Wow, mm, hello oh, guys! Oke, sorry, mm, hello. Oh. Aduh. Hmm. Ayo, ada makannya kamu, Bu? Ayo. Hmm. Oh. Let's go, guys. Oh, kan kadang ngaruh di setrum dia. Oh, yang ini ngaruh. Tuh oh, pada copot-copot lintahnya. Wow. Baik. Di manakah kau Felicity? Kalau berani sini, tongolin. Allah tongolin. kata doang. Oke. Okay. Ingat, ada bom nyala enggak ada musuh berarti ada duit. Money. Mhm. <tuh> lah <tuh> <tuh> lah lah. deh nyangkut. Cuman listrik, sepeda ada sesuatu, katanya. Habis lewat sini, kayaknya nah. kita habisin aja cepat ah ada ini nih, Oke hmm. bangun loh hmm. oke okay. <laughs> okay, emangnya gua tikus tuh kan kedar gua luar jalan-gara jalan, ngar jalan. Uh kokan tadi kayak ada jalan ya. Ini nih. Oh, ini ini tadi. Lagunya kayak film apa ya, guys? Ini yang tadi, oke. Okay. Tuh kan gede, guys, ini jalannya. Kader gua. Ada jalan tuh, tuh kan gua salah jalan dari belum kesini tadi kan. Ah. Sudalah. Apa ada lewat sini? Enggak eh, kan? Hmm. Lewat mana lagi tuh? Ah, tuh ada jalan lagi tuh. Coba mana surya Apakah lewat sini tidak ada juga Oh, oh malah jalan lain Oke okay. berarti adalah uh, ke skip tadi tuh jadi deh Ah, hmm. oh, loh buyar Di ada satu. Di sini ada lagi. Ah, ada. Nah. I wanted Godlet. Godlet. Let's Facility. Uh, facility. Oke, okay. let's go. Skip, skip, skip. Woo! banyak. Hmm. habis oh, so, ah, banyak amat. Hmm. Buset, langsung tiga, guys. Coba kayak gini. Oh iya. Yeah. Oh ya. Yeah. Uh. Mati enggak? Mati tuh. Oh, mati. Nah. Uh. Eh. Hey. Mati enggak? Mati enggak? Mati enggak? Tidak lagi, hmm. Uh. Bye. ada habis, oke okay, good, hmm ini masih baru nih guys itu ga ada, eh langsung open the door yang satu close the door, yang ini open the door, let's go iya, mm -hmm. yeah, dia kena kena siutnya ada di sini uang kalau kita mau ngider mencari Hah. Ah. apa sekarang Ayo kalau berani sini nongol bang enggak kok gamadah oi enggak kok enggak itu kan dia enggak bener-bener kayak yang paku, kepala paku hmm. Hmm. bye oh. oh ada kepala kepalanya ada habisin duluan ya biar enggak berisik. Kepala terbang itu berisik tuh udah mulai berisik. Ayo ini iya awu mana dia musuhnya? Kita bermain dengan using. Masuk ke sini. Ya. Die Hmm.. Guayar Uh.. cepat uh, banget Enggak pernah Die Ow.. Bye Dan tuh oh, musuhnya udah enggak ada kepalanya masih bunyi Aduh biciknya agak hilang-hilang suaranya ya aduh petak kupingku apa keluar dulu apa gimana ya Nah, Suaranya aneh banget ini. Ah, coba kali ya gua luar dulu dikit banget Oke itu bentar nggak hilang-hilang suaranya guys naik 330. ini ada satu kayaknya gupe hehehe ya? <tuk> Oke sama 12.000 Hai teman yang ini kali ya free bullet Oke enggak, yang ekstrakripsi enggak. Engga. Huh. Hmm. Nah, Bacaan apa ini? Dapat. Tapi kok? Jadi rontok aja ini. Asli, asli dolah. Kemana ya jalannya? ini tadi ini ke tono Oh, oh ini maksud 14 Oke okay. Ada nembak-nembak loh Mengganggu oh, Bahwa banyak ya Bye Bye Lihat nah, atas Zero. eh masih banyak aja itu buka bisa tarik talingan ada lagi banyak juga ya guys bye bye Aduh maaf work up oh, oke okay. Oh ini gue tahu nih musim Oke okay. nah sedia hmm. lumayan ini agak repot juga nih karena dia suka kabur-kaburan kita habisin budarnya semua nah, Oh nggak ngepetan ya. guys buat juga ya What happen? Anon. Hmm hmm hmm tembus, tembus, tembus. Wow dia lebih cepat. enggak tunggu tunggu bom air tap Wow. mati semua wow Ternyata tidak ih banyak juga udah setengah lebih darahnya berkurang Alright, oh, let's go let's get some ass eh mm. eh mm. berarti lo diem Tabur lagi rontok lintas yang ya pun campur-campur ya, suaranya oh itu bener lintas kan? Baik uh, pun darahnya ah, mati, gak nih? Mati gak nih? Matilah, masa enggak? Wah, perlindungan terakhir dia. Let's go. Uh. Eh, gue balikin. Oh. Alright. Ah, skip ya. Bye. A man of people. Setelah tidak sadarkan diri, eh, angkas, tidak sadarkan diri. Ang Oh, oke. Okay. Ini nih. Sekarang kita ada di perumahan lah, perumahan. Ini misinya adalah untuk menghancurkan uh, apa ya tempat sarang ah kan? sarang namanya besar sarang monster guys ada lima kayak balonku oke okay. tapi dia ini merah semua enggak rupa-rupa yang rupa-rupa musuhnya. Ini loh, kita isi dulu. Wait, wow! Hmm. Uh, uh. Kita isi baterai dulu. Ini lo juga mau ditampulin. eh diam. Hmm. Buya oh, Stake pertama yang banyak orangnya dulu. Eh banyak orang, monster. Eh okay, di sini lumayan banyak So kan, mari kita berdansa. Siapkan sepatunya dan baju. Bye, bye, bye. Oh, oh bonus. bobok di gitu, diam langsung beres guys saya sisa Oh bagus jagain oke okay. boom one down for to go hancurkan semua sarangnya sarang neo 192 hai, right. uh bersambung langsung tanpa di let's go uh sini ngumpul Arisan buyar semua I like this habis nih hai, gua hai, hai, hai, hai, hai, bye Bye one. Ah, oh, pernah lagi. Apaan tuh? Oh. Et, no Eh. Bye. Bye. bus Nice, lo Gue jadiin bom, enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa, Bosku. Jadiin bom aja. Dur. Mati. Oh, udah mati itu dia. Hmm. Berarti makin besar musuhnya, makin gede efek bomnya. Uh, gege. Let's go. Kita. Oh, tutututut. Tertar. Hmm. Lanjut lagi, tanpa henti. Yang ketiga. Oh, mau hujan. Gue nggak bawa payung lagi. target Wih uhuh. udah tepok. bagaimana kalau kita sosis don't start. monster bakar kiri ko di bombanya agak salah Gini aja bom ini hmm, banyak juga yang muncul hmm, biar beres eh mana dia orang yang tadi Oh ini hmm Alright, let's go bye lanjut kemana ya baru dua nih guys Oh di sini ada nih deket guys kan copotnya jembatannya yang bawah. Nah, di sini ada musuh. Musuhnya tawon bukan oh, tawon. I'm ready for you. Aduh jangan ganggu temen okay, tuh fokus ke sini dulu ya tunggu jangan kemana-mana hmm. ini eh Oh kenapa ah oh, gangguin aja nih pawon tinggal dikit lagi itu padahal mati gini aja deh Oh, beres Oh. diam, wow kurang memang dari belakang <laughs> baik Oke okay, bom Aduh ngisi dulu tadi bekas ngebom tadi ya kehabisan ih bagaimana kita bakar oh, kita bakar itu nih yang ngaruh ayo Mana bomnya? Mana? Ah, ngopi dulu, ngopi. Alright. Dua lagi. Nah, ini tempatan tadi ni. Nah, ini tempatan tu tu. Oh. Ah, itu, itu, itu, tandanya. Nah, kita keliling, keliling dulu, Ayo buat sampai gitu. nah, Biar enak batas nah, Habis nah, ini dapat ini, ini. Alright, dulu, atas dulu. Cek atas dulu, rooftop. ini. The... Hmm, doang gede, isinya cuma 160 Ijeman nih. Oh, sosro datang ke sana. Oh, udah tadi rusak. Lanjut, di sini ada sarang di bawah lewat ini guys. Dah, nggak ada musuh. Bye. Ini di pas di luar ini nih. Najam hmm. itu. Oh. Itu sini hmm. itu betul -betul tanda, -tanda tuh cara Adalah lewat. Ada apa ya tadi. Tadi coba kita lewat atas, ntar terus warna ini. Disini belum di atas, guys. Ini terus ke sana, langsung direnduk. Ini ada keju, lagi di duit itu ya, pagar ya. ben ben, bye lumayan habis? abis oh oke oke okay. ambil itu dulu ntar bom lima dari lima 490 nice apa sana sih apa ya? emang ada apa kan? tau ah apa sih let's go let's go langsung oke bagi kalian yang belum tahu di sini agak ramai guys jadi emas emas, emas emas apa? pantai habis semua. tuh, bye, kedua tuh, oh aw, bye, bukan tiga eh, eh eh. coba tunggu, let's go. Lantai Tinggal dia Aduh darah gue Uh oh Ow ow Baik H, oh, dari masih kuat, H, oh darah hey. oh, habis, nyaris aja aku si mati, ah oh, oh, oke, okay. nice, eh. Uh. Skip. Oh ini, alright. Tambah lanjut lagi guys. Hmm. Kopi <tkaya> mana? Kopi mana? Let's go. Yeah. Oh. Hmm. Ini namanya ke kereta Little... tambang. Di sini kita akan dilatih untuk menggunakan arrow. Woohoo! Uhuh. Nice. Uhuh. gampang ini guys. Nah, nah, nah, nah. <laughs> Baru ngomong gampang, <tose> Eh. dia, dia. Habis. Uh, coba kita ngadap ke sini. Apa yang terjadi? Uh. <tose> Ajol. ini loh ngambil manggil temen lu ya Oh aku oh, punya betul Oh di atas tuh rengket rencetnya -rencet dari atas dong tuh tenang enggak enggak pernah turun sini ada nah, turun beneran ya ada si kepala lagu berisik lagi nggak nengkap malas bener-bener gini -bener, bener -bener. bener -bener sih nggak susah berisiknya yang susah, malas baca kan? bye kita lagi bye lihat Tuh, kan. satu ada diin, demo eh, eh, oh, bye, bye, kita lagi, kabur, aw, aw, hmm. Duh, kan suaranya enggak hilang. ini apa nih? Oke, okay. tinggal telepon saja kalau mau baca. Oke, okay? enggak bisa dipilih. Kayaknya ada caption dulu. Ini mana? Oh, nice. 208 habis ngomong ini, ini enggak hilang parang. Ya, aman. banget. Luar dulu bentar, guys. Agak hilang-hilang, males bacit. Tuh, Oh iya, yeah. tenang, kupingku. Eh, dulu ulang, tapi apa-apa masih ada gak yang tadi? Kamu siapa? Pipit, pipit. Eh, hey, duit kita mau banyak. Hai, Mr. Jesse. Put terus ya. Jadi kita akan ke sana ke sini. Oke, okay, let's go. Cepat aja, tanpa Kalau udah besi, dibuang. Apa yang terjadi? Oh, high voltage, nice! Karena mm -hmm. itu lebih santun, oh, buka, buka dulu. 200 wih, oh, udah mulai banyak oke, okay, let's go, antu, baik, eh, salah, tiga, belum, eh, foto hebat ya, lampar -lampar aja, iyalah, apa okay. oh, namanya ini, satu, okay. 4 Mr. Jesse this way. Mr. Jesse. Yes. Bert, you okay I got what that was close Mr Jesse but I found a tunnel that might lead to the mine tunnel might to the keep moving it probably keep connects moving. up with the main lab, do, the me main favor, lab. do me try a favor though <laughs> try not to get killed try not to get killed Ya dia situ ya, atau nggak cari jalan ke atas sana? Up, up, uh. eh, banyak laba-labanya guys. Uh. Ini yang tadi ya dari sana. Nggak ada, kosong. eh cepat aja sini semua kumpul bye, ui sadis, cuman intro, <tuh> tapi tuh nggak bisin dua baterai guys tapi wow sakit, hmm. oke okay, ini kayaknya nggak ada musuh ada ini dulu setting setting dulu tenang enteng ini nggak kelihatan berat gaya doang itu wah uh, wah uh. padahal mah udah siap tinggal kita satu eh. Oh, ini nanti nih. Sini nih, mereka tali. let's go bila tulis Hai, kepala hai. Eh, banyak banget ya Hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Kayo, nice. Belum habis, kita cas saja lagi. Reload, let's go. Toto pingsan. Ah, uh. overload. Yeah, iya, di atas sini. Hmm. oh connect satu ke satunya lagi oke okay, dua di sini ada bom eh kok nggak melotak ini tali di sini mari kita turun dan dorong keretanya Lagi, katanya tuh, oh, ah oh, oh, lagu. anyway Lanjut. oh, oh, iya, oh, lupa di sini ada satu lagi guys. oh, oh, oh, oh, cepat oh, ada oh, nah, oh, akan oh, oh, ayo iya. sudah punya tali lanjut let's go bye jiwa namo oke okay. woah steep it up steep it steep Kejang-kejang ya? Alah Curam nyangkut ini Bisa gitu jatuh ke sini langsung jadi rapi apa-apa uh. oh, lah uh. Ya kali ada turis ke sini ngapain belum Let's go Musti jatuh dulu baru bisa ditembak. ke ini harus begitu. Kodenya. Ah, bonus monster bonus. Yes, yes, yes. Isi baterai. kok nggak bisa pada ditarik sih Kenapa dah hmm. ini emang ditarik-tarik aja guys lebih tembakin, lebih jauh ya wah, wah, wah, ada monster tengah ini sini lah batang pakai-pakai ngomong sini loh, loh. diam mati nggak ya lagi lagi ah oh, oh, okay. uh oh, jangan banyak oh, oh, yeah. Oh naik naik, Boyar. Nice, gg, gg. Oh, yes, yes, yes. hmm, peti apa duit, si guys? Ya kayak tadi, 188 ke mana Kemana lagi, Sonono? Oke okay, nyebrang. <tuh> di atas ada bongkot ntar aja ya kaget nggak? enggak lah let's go hmm. loncat tapi gimana? Uh. oke okay. gaya banget ya uh. Jalannya emang ke sini, tapi di sini ada wall. Oke, okay. nice. E, ada apa? Ada apa? Ada apa? Gak apa Ada yang mau di reset? Picknya? Gak usah ya. Oke, okay, ini kalau udah naik nggak bisa turun nih guys. Nah, ini komentar di. nice siapa tuh yang lempuk-kipuk kenapa orang aja bejol 182 dia jalan miring itu ada banyak gaya ya ada nunduk ada loncat ada kaget ada aja Oke ini bisa langsung jalan nih guys sekali cas Tuh, kan tipuk-tipuk orangnya oh, ya. ini dan kesini wuih apa hai hai hai Hai beberapa guys 123 hmm. 139 di atas ada duit tadi gue belum ambil takut-takunya habis enggak kan, ya? buru-buru tesla gue penuh ya tesla terlalu kan oh 225 let's go lanjut <laughs> I think I start develop a view of my lama-lama ya main tinggi-tinggi eh bonus buat ngisi watai doang ini baik eh ada tuh lagi tinggalan Siap. yang lain udah jadi James kamu belum ini masih belum ada musuh ya guys masih jalan-jalan doang ya loncat kemari ayun-ayun kemari naik tangga tuh Ribet batu ya Ada deng sekali lagi nih berantem <laughs> makanya tadi dikasih bonus ya musuhnya. Iya, beku you Atuh uh. dari belakang. Oh, mati, gak nih? mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, Tahu? bye bye mati, mati, mati, mati, Oh habis, baterai gua habis Hei yeah. hey, gua ga bisa bergerak woi, inget oh. Bang, gua aja Kok Aet, aet, aet Bye Oh iya habis batal gue lupa Bye Mati di kita gini hmm. Gegeh gak tuh guys Yes aja Sombong banget <laughs> Eh Power of flame, korek api. Wih, nice, Udah mulai gope, gope, gope, gope, gope. Error lagi, enggak kan? Langsung. Ada apakah di atas ini? Kebetulan ya dia oh, diem Ya, tadi gue aman Pakai segala begini Let's go Skip, skip, skip langsung battle aja mana sih semua gua dapet ini nih ini tepat gua nih wow. gua berani langsung memakai super charge gua karena dia akan otomatis ngecas bye Oh, oh, oh. aww ya, aww jangan deket-deket deh disini loh baik coba gak aktifkan lagi ntar-ntar wuhuu oh, penang gak sih aww oh, sakit juga tuh bye tuh, so. eh habis, aduh, biasa, anda di belakang ya kamu, hmm, hai, habis, nice. Everything's good. Good. We make a marvelous team you and me, Mr. Jesse with my brains and your that didn't come out right. Rent here. So glad to see you back. All cried out from daddy's funeral. Made peace with the fact that you never told him how much you loved him. Oh, wait. You didn't do any of that, because William isn't dead. Instead, you and your band of grade-A chucklefuts let the leader of America's goddamn vampire hunting agency turn into a goddamn vampire! Mr. Secretary! Sir, if it weren't for Director Rentier, we never would have found Felicity and... Isn't that just fuckity-great? Then I can assume you've got her severed head hidden behind your wiry, dead ferret of a frame! Secretary Harrow! Dr. Blackwell, I can't believe I'm saying this. But as of right now, you are the fucking director of the soon-to-be-renamed Rentier Institute, with all the perks and privileges entitled therein. But for now, I want you to lock these sons of bitches up for high treason! And after that, you're gonna squeeze every bit of vital information out of the tick that's currently inhabiting the carcass of William Rettier. And once you're done, apply your own damn protocols and put a bullet in its head like you should have done days ago! Are you having some sort of female moment? I fucking want this fucking done right fucking now! Would you allow me to present a counterproposal? You leave Calico right now and never come back. You lying, sweaty, lecherous, potty-mouthed, flatulent, ugly mustache creep. You ungrateful swine. <laughs> ah! <laughs> you sure guys yang dulu Jesus, untuk ibu wes besut bes. bes. selanjutnya akan lebih ekstrim lagi guys oke okay, terima kasih telah menemani mas erdia eh, gaming hari ini nah, akan melanjutkan nih berikutnya ya guys Jangan lupa di subscribe, like, and comment guys. Thank you, thank you. Sampai ketemu lagi. Bye.